Oke Sob, selamat datang kembali di channel Dobi Akustik, musik akustik. Ya. Sekarang saya akan berbagi lagi pengalaman saya tentang kunci melodi. Dan tanpa kencang lebar ya. Yang saya pegang ini adalah D Mayor. Nah, kunci yang memiliki kesamaan cara pegangnya ya, dan penempatan tangannya apa saja yang mirip dengan kunci D mayor ini? Baik kita ulik sekarang. Kita maju ke titik kedua. Ini F, ya? Kalau dikunci melodinya dia ini F ya. Kemudian maju lagi G. Di titik ketiga, maju lagi ke titik keempat adalah A mayor. Kan ya A G F F G A. Baik, kita ulang tadi dari D mayor ya. Nah, posisi tangan jangan dirubah yang dirubah hanyalah kolomnya saja ya. Nih. F di titik kedua. Kemudian G di titik ketiga. Kemudian A mayor di titik keempat ya. Bagi teman-teman yang punya titik di gitarnya, silakan. Ini menandakan posisi. Untuk mempermudah ya kita belajar G, F, kemudian untuk D mayornya sendiri, ya ada di sini. Kemudian C, dimana kita mundur, B mundur lagi, ya, D, C, D. Ini untuk mayornya. D C B. B C D. Baik, silakan di-rewind saja videonya untuk mempermudah belajarnya ya. Terima kasih. Kalaupun masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Karena hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.